Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. yang ini saya mempromosikan ya. Ini ada beberapa di tingkat 5 piece. Ini senar daya. Ini ukuran 0,1. 0,3. 0,3. 0,3 lagi. 0,3. 3, 37 31 13 133 0,105 ini untuk ukurannya diameter ini ya ini 500mm 500 m atau berapa kurang tahu juga saya belum pernah menggunakan ini saya suka sudah tidak ubi mancing lagi tepatnya saya tidak pernah menggunakan yang senar ini jadinya jangan tanya ini kita jual murah, harganya Rp 50.000 satunya silahkan di order untuk pengiriman bisa bayar di tempat ya, cara COD ya. ini senar da'iwa ini bisa lihat ini Ini murah, lokal saja, harganya 50.000, bisa per di tempat kalau COD. Terima kasih ini ya kolakan lama ini. Berikutnya link Ini. Terima kasih sudah dikunjungi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini oh ya, ini tersedia warna ini. Warnanya ungu ya. Ungu, ungu ada dua untuk ukuran 3,31,33, umumnya 2 ini apa namanya, merah hati ini pink, 0,37 merah hati juga 0,31 itu ada warnanya, silahkan di order dan terima kasih, terima kasih, terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh